pejuang fisika bertemu kembali dengan Mbak Widya nah kali ini kita akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan grafik kelajuan dan kecepatan nah teman-teman apakah, apakah kalian sudah siap? kalau kalian sudah siap kita mulai ya nah ini adalah soalnya pada soal ini dinyatakan sebuah mobil awalnya diam kemudian ketika pengemudi menginjak Gas kelajuan mobil bertambah hingga 36 km per jam dalam waktu 10 detik selama 30 detik mobil bergerak dengan kelajuan tetap 36 km per jam kemudian kelajuan mobil bertambah hingga 54 km per jam selama 20 detik namun saat di depan mobil ada gangguan di mana rem mobil diinjak dan akhirnya mobil berhenti selama 30 detik di sini kita diminta untuk menentukan grafik hubungan perubahan kelajuan terhadap waktu dan jarak tempuh dari benda dari posisi awal hingga posisi akhirnya. Nah teman-teman di sini kita diminta untuk menggambarkan sebuah grafik kelajuan, hubungan kelajuan terhadap waktu dan kita diminta untuk menentukan jarak tempuh benda dari posisi awal hingga posisi akhir. Nah, untuk menggambarkan grafik kelajuan kita jadikan sumbu X Ini adalah sumbu X-nya sebagai waktu yang satunya sekon Dan sumbu Y-nya sebagai kelajuan Atau gerak mobil yang satuannya meter per second Nah, tadi tadi dikatakan di soal sebuah mobil yang awalnya diam Maka T-nya sama dengan 0 second Kelajuan mobil ini adalah 0 Nah tadi dikatakan soal sebuah mobil yang awalnya diam maka ketika T sama dengan 0 maka kelajuan mobil ini adalah 0 meter per second Nah selanjutnya kemudian ketika pengemudi menginjak gas kelajuan mobil bertambah hingga 36 km per jam dalam waktu 10 detik ini berarti pada waktu 10 detik atau selama 10 detik kelajuan mobil ini bertambah hingga 36 km/jam. Nah, teman-teman, tadi dikatakan bahwa grafik sumbu y ini, ini adalah grafik sumbu adalah kelajuan yang satunya meter per second. Maka 36 km/jam ini harus kita rubah nih, teman-teman. Nah, kilometer ini atau km ini kita ubah menjadi ke meter satu kilometer nilainya adalah 1000 1000 meter maka 36 maka 36 puluh enam kilometer sama dengan tiga meter nah satu jam ini nilainya adalah 3600 detik atau 3600 second nah kita dapati hasil hitungnya atau hasilnya yaitu 3600 ribu meter dibagi 3600 ribu enam second sama dengan 10 meter per second Maka di sini bisa kita gambarkan pada waktu 10 detik kecepatannya bertambah hingga 10 meter per second Nah, teman-teman boleh boleh lihat di sini pada waktu 10 detik kecepatannya atau kelajuannya bertambah menjadi 10 meter per second Nah, selanjutnya. Selama 30 detik mobil bergerak dengan kelajuan tetap 36 km/jam. Berarti di sini teman-teman selama 30 detik. Kecepatannya konstan. Tadi kan waktunya 10 detik. Nah kita tambahkan 30 detik. Berarti ketika waktunya 40 detik kelajuannya konstan di 10 meter per second. Maka bisa kita gambarkan seperti ini ya teman-teman. Ini waktunya 40 detik Dan kelajuannya tetap berada di 10 meter per second Nah selanjutnya kemudian Kelajuan mobil bertambah hingga 54 km per jam selama 20 detik Ini berarti waktu tempuh bertambah lagi nih teman-teman Dari awalnya yang 40 detik kita tambahkan 20 detik Berarti waktunya menjadi 60 detik 40 tambah 20 sama dengan 60 second atau 60 detik Nah kecepatannya atau kelejonnya bertambah hingga 54 km per jam Nah 54 km per jam ini kita harus ubah satuannya ke meter per second Sama ya caranya 54 km ini sama dengan 5400 meter Satu jam ini sama dengan 3600 detik atau second Maka 54 km per jam itu Didapatkan hasilnya sama dengan 15 meter per second Ini berarti pada saat T sama dengan 60 second Kelejuannya sama dengan 15 meter per second Nah ini nih 15 meter per second Teman-teman di antara 14 dan 16 meter per second nah selanjutnya saat di depan ada gangguan rem mobil diinjak dan akhirnya mobil berhenti setelah 30 detik ini berarti dalam selang waktu 30 detik kelajuan mobil ini awalnya 15 meter per second berubah atau menurun menjadi 0 meter per second ini berarti yang waktunya 60 second bertambah 30 second atau bisa kita tuliskan ketika T nya 90 second Kelajuannya berkurang menjadi 0 meter per second Nah sehingga kalau kita ingin gambarkan grafiknya Grafik kelajuan terhadap waktunya Kita tarik nih teman-teman Dari posisi awal Ini posisi awal Hingga posisi akhir Tadi ini adalah ketika posisi mobil belum bergerak Kemudian kelajuannya bertambah menjadi 10 meter per second dalam waktu 10 detik Nah kemudian kelajuannya konstan di 10 meter per second dalam selang waktu 10 detik Nah kemudian kelajuannya konstan di 10 meter per detik Selama 30 detik Kemudian kelajuannya bertambah lagi nih Selama 20 detik hingga mencapai 15 meter per second namun karena ada gangguan selama 30 detik atau second Kelajuan mobil ini berkurang hingga mobil akhirnya berhenti Jadi grafik kelajuan waktunya bisa kita gambarkan seperti ini Nah teman-teman setelah kita menentukan grafik kelajuan terhadap waktunya Kita diminta untuk menentukan jarak yang ditempuh benda dari posisi awal hingga posisi akhir Ini posisi awalnya ke posisi akhirnya Nah, teman-teman ingat ya, ada dua metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan jarak tempuh, yaitu metode persamaan dan metode luas daerah di bawah grafik. Namun, kalau teman-teman lihat di sini, kelajuan gerak benda ini berubah-berubah, maka kita tidak bisa menggunakan metode persamaan, sehingga metode yang kita gunakan adalah metode luas da daerah di bawah grafik. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, Grafik ini kita bagi menjadi tiga daerah. Daerah yang pertama, ini dia daerah yang pertamanya, ketika T-nya sama dengan 0 hingga T-nya sama dengan 40. Daerah yang kedua, ketika T-nya 40 second hingga T-nya 60 second dan daerah yang ketiga, ketika T-nya 60 second hingga T-nya 90 second. Nah, kita tentukan jarak tempuh saat T-nya 0 hingga T-nya 40 second. Kalau teman-teman lihat di sini kan teman-teman lihat uh, lihat pada soal untuk menentukan jarak tempuh sama dengan luas daerah ditambah grafik. Kalau kita lihat pada daerah satu ini sama dengan bidang daerah trapesium. Ini daerah satunya, ini sama dengan bidang trapesium maka jarak tempuh T sama dengan 0 hingga T sama dengan 40 second sama dengan luas daerah trapesiumnya. nah sini saya namakan S1 sama dengan luas trapesium. nah luas trapezium ini adalah sisi atas ditambah sisi bawah dikali tinggi dibagi dengan 2 nah di sini kita tentukan yang mana sisi atas mana sisi bawah dan mana yang tingginya Nah, ini adalah sisi atasnya. Ini adalah sisi bawahnya dan ini adalah tingginya. Maka sisi atas ini bernilai dari T hingga 40 second atau bernilai 30 ditambah sisi bawahnya dari 0 dari 0 sampai 40 berarti nilainya 40. Nah, tingginya dari 0 hingga 10 berarti nilainya 10 per 2 maka S1 sama dengan 10 dibagi 2 dikali 5 berarti 30 tambah 40 adalah 70 dikali 5 nilainya sama dengan 350 meter maka jarak tempuh saat benda T sama dengan 0 second hingga T sama dengan 40 second adalah 350 meter. Nah selanjutnya pada da daerah 2 ini kita bisa menentukan jarak tempuh ketika benda bergerak atau ketika mobil bergerak pada waktu 40 second hingga 60 second. Nah, teman-teman, kalau kita lihat grafik ini sama dengan daerah trapezium, maka bisa kita tuliskan S2 sama dengan luas trapezium. Nah, sama seperti tadi nih, teman-teman. Luas trapezium adalah sisi atas ditambah sisi bawah dikali tinggi dibagi dua. Nah, kita tentukan lagi nih. Di sini, kalau kita lihat ini adalah sisi atasnya, dan ini adalah sisi bawahnya. Di sini, kalau dan di sini adalah tingginya. Maka sisi atasnya bernilai dari 0 hingga 10. Berarti nilainya adalah 10. Ditambah sisi bawahnya dari 0 hingga 15. Ditambah 15 dikali tingginya dari 40 hingga 60. Berarti tingginya adalah 20 dibagi 2. Nah, 20 dibagi 2 adalah 10. Maka S2-nya Nilainya adalah 10 ditambah 15 sama dengan 25 dikali 20 bagi 2 adalah 10 berarti berarti nilainya 250 meter. Ini berarti ketika mobil bergerak dari waktu 40 detik hingga 60 detik, mobil telah menempuh jarak sebesar 250 meter. Selanjutnya daerah ketiga nah ini teman-teman daerah yang ketiga daerah ketiga ini bisa kita gambarkan jarak tempuh saat T sama dengan 60 second hingga 90 second nah kalau kita lihat daerah ketiga ini adalah sama dengan segitiga siku-siku maka bisa kita tuliskan S3 nya sama dengan luas segitiga nah luas segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi nah kita tentukan ya ini adalah alasnya dari T60 hingga T90 dan ini tingginya maka S3 adalah setengah dikali 90 dikurang 60 adalah 30 dikali tingginya adalah 15 nah 30 dibagi 2 adalah 15 berarti S3 nya 15 dikali 15 adalah 225 meter maka ketika waktu mobil bergerak dari waktu 60 detik hingga 90 detik Mobil telah menempuh jarak sejauh 225 meter Nah karena kita diminta untuk menentukan jarak tempuh dari posisi awal hingga posisi akhir Atau ketika mobil bergerak dari T sama dengan 0 dan hingga T sama dengan 90 second Maka jarak tempuhnya harus kita totalin nih teman-teman maka jarak totalnya S total sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 tadi nilai S1 adalah 350 meter ditambah S2 250 meter ditambah S3 225 meter maka jarak tempuh atau jarak yang ditempuh mobil dari posisi awal hingga posisi akhir adalah 825 meter nah sekarang Teman-teman sudah tahu nih bagaimana cara menggambarkan grafik kelajuan terhadap waktu Dan bagaimana menentukan jarak tempuh dari grafik terhadap waktu Nah semoga teman-teman sudah paham nih Kalau misalnya teman-teman merasa kurang paham Boleh kita lanjutkan lagi dengan latihan-latihan soal yang lainnya Yang berkaitan dengan soal ini Nah, terima kasih, sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.